Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mildardak, Wakil Gubernur Jawa Timur mengucapkan selamat untuk pelaksanaan Milad SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik yang ke-14 Semoga SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik akan terus menjadi sekolah yang mencetak Tentunya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bukan saja berilmu tapi juga berakhlak mulia Sukses sekali lagi untuk SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh